Hai hai hai Halo guys, jumpa lagi seperti biasa masih bersama saya di sini guys ya. Di channel kesayangan kita dan kita main lagi nih game ada di provider PG shop atau Pocket Gaming. Kita main lagi Nico guys ya, bawa modal ya secukupnya aja. 60k guys ya di bawah 100.000. Seperti biasa di sini kita bakalan bongkar lagi Info-info gacor bermain di Lucky Niko Semoga hari ini kita dapat profit ya Oke pola pertama kita pakai 10 putaran auto spin Di bettingan 400 perak dulu guys ya Kita lihat dulu cek ombak dulu di putaran kecil atau bet kecil ya <coughs> Dan seperti biasa disini sambil nunggu kita dapat pecahan yang bagus Atau free spin atau scatter gratisan Boleh dong dibantu-bantu share-share -nya. nya juga jangan sampai lupa ya Nah kalau nonton konten jangan sampai di skip-skip Biar nggak ketinggalan atau kelewatan uh, momen-momennya guys ya Oh, Will cok ya Geser sampai nomor 3 boleh dong <tuh> Geser sampai nomor 3 boleh dong Geser sampai nomor 3 boleh ya Waduh oh, gak mau tapi ya guys ya Masih di bettingan 400 perak ya Masih di bettingan 400 perak disini kita Lanjut lagi ya 71k Oke aman ya naik ya oke ini kelar ya uh, pola pertama di disini jacknya dapet kali 2 oke di sini kelar ya pola pertama band 400 itu 10 putaran auto spin turbo kita kasih lagi turbo spin 10 putaran ya bad 600 guys ya tetap ya 10, 10, 10 putaran kedua ya tapi di turboin ya dan seperti biasa juga guys tempat kita bermain masih sama nih di gbr lapan cok aku bermainnya guys ya tempat bermain paling aman terpercaya dan tergacor modal PC bisa JP cok ya dan di gb 88 juga masih ada event deposit seperti biasa nih member dan old member tuh guys ya New member 20 Bonus 20 TO 3 Kalau old member itu 50 Bonus 20 Dan TO 3 guys ya Seperti biasa juga Bebas IP Bebas buy spin Bebas menggunakan e-wallet atau rekening bank Atau juga bisa all slot Semua slot Dan tanpa maksimal WD guys Enak banget pokoknya guys ya Nah kalau kalian tertarik Langsung aja guys ya, daftarnya di kalian di GB88. Linknya kita bakalan sematkan atau kita taruh di pinchat komentar di bawah konten ini. Langsung aja di klik nanti ada link dan langsung gabung aja ya ke grup whatsapp juga. Dan jangan lupa ya, uh, kode referral dari kita. Oke, di sini kelar namanya Cambridge 4000. Kita kasih 30 putaran, pola ketiga ya. 30 putaran, Cambridge 4000 ya. Jangan lupa pakai kode referral dari kita, cuy. SW kerja semua, sembilan 4 empat kali guys ya. Sebenarnya empat kali, oke. Okay. Nice, di sini kita saldo kita balik ke modal awal ya. <tuk> balik ke modal awal ya, balik ke modal awal. Oke, okay, asnya connect. Balik ke modal awal nih ya, 60000 ribuan ya. Nih. Di sini kita coba bet 4000 nih Mudah-mudahan dapet twist lah ya Atau pecahan di luar yang besar Oke okay, nice kali 4 uh, Kita kasih pola ke 3 ya 30 putaran moga moga di sini kita dikasih yang mantap-mantap Uh kipasnya karena apa geser Atau as ada nomor 3 dapat tuh ya Baru geser ya Konek juga tuh kipasnya jadinya Kalau asnya geser ya Oke okay, belum 18 putaran lagi di sini <tuh> Seperti biasa ya di sini kita cari frisbunya gratisan jadi kita harus sabar harus optimis kita nggak boleh pesimis kita nggak boleh gaduh kita nggak boleh nafsuan kita harus nikmatin putaran demi putarannya ya karena di sini aku mau ngeser ngeser gimana caranya untuk dapetin frisbinya gratisan ya guys ya atau pecahan di luar yang mantap atau cuannya di luar atau di dalam skater ya dan mainnya tuh di beberapa ya pastinya guys ya <tuh> ayo dong ngerti niko kasih susunan gambar yang bagus Ya, masih belum dapat, ya guys. Ya, sisa enam putaran lagi saldo kita di sini. Wah, turun, guys. Ya, turun, guys. Good. Turun, guys. Ya, sisa enam putaran lagi, saldo 25 puluh Buset, turun, coy. Ya, turun, ya. Aduh, nggak dong Nah, itu oke, okay, king. Aduh sekali doang. Tiga putaran lagi, sisanya, coy dua putaran lagi enam Apakah dikasih connect Waduh, terakhir bisa 8k oke okay, connect ya guys ya bisa 8.000 nice 16 k oke okay. oke okay, nice queen dapat dapat 17 k ya skater dong please dapat skater juga nih bisa bisa bisa oke okay, masih connect king jack gak apa-apa kali dua kali dua lah yang penting connect di sini kita masih ada kesempatan dapatin skater ya mudah-mudahan dapat lah ya skater Aduh, masih will Oke, gak apa-apa. Pecahannya makin banyak. Bagus, bagus, bagus. Di sini kita udah dapat tambah 30 ya. Yuk, yuk, yuk, bisa yuk. Lagi neko Oke, berapa tuh skaternya, Cok? Dapat juga di sini susinya penuh sampai belakang ya. 1 2 3 4 5 6, Cok. Skater 6 kita dapat, coy. 7. Cakep banget, Cok. Oke okay, tujuh skater kita dapat guys ya Total putarannya tuh 16 rekor cok Buat pertama kita dapat tujuh skater ya Tapi di sini kita kita lihat dulu isinya ya Nah nanti banyak putarannya Susah dapatnya ya Banyak dongnya sayang banget ya guys Tapi mudah-mudahan bisa dapat lah ya Yuk laki nih ku geber Kasih pecahan yang bagus-bagus ya Oke okay, guys masih nambah perkalian doang di sini udah kali 14, sebelas putaran lagi kita masih dapat 69k di sini ya. Ayo dong, lah. Udah kali 16 tuh, cok. <tuh> Oke, okay, nice gitu. Konek gak masalah. 96.000, cakep. King connect bagus. Kasih lagi. Oke, okay, nggak apa-apa sih gitu dulu dapat big win kita mainnya. kok oh, enggak megawin ya? 144.000 ya, menang luar biasa kita ada sini ya. Oke, okay, kali 20 dengan 9 putaran lagi sisanya di sini. Semoga bisa connect lagi Oke okay, jack <coughs> King king king king Boleh Aduh mau ya Nambah lagi perkaliannya Ayo hey dong please please please 26 oke okay. Perkalian tuh ya Sisa 6 putaran lagi Waduh Oke okay, nice banget cok. Itu dia kucingnya connect 200 ribu Mantap Kayak 34 ya guys ya Oke okay, untung gak ada gambarnya tuh Kalau ada gambarnya mampus guys makin banyak gitu ya Sisa 5 putaran lagi di sini udah kali 34. Ay dong, konek lagi dong, please. <tuh> Buset, perkalian doang 46. Tiga putaran lagi please, please konek konek konek. hmm perkalian aja. Bisa dua lagi, Cok. Di sini coba kita udah dapat ribu ya. Udah up saldo kita yang mantap nih sini ya. Udah sampai target nih ya. Tapi di sini aduh nanggung banget. Itu perkaliannya udah segitu, kenapa nggak mau dikonekin lagi, Cok? Cok, cok, cok, cok. Oke okay, gak apa-apa ya daripada gak dapet Lumayan 439 disini selalu kita up 500 ribu Disini aku matikan turbo spinnya Auto spinnya Nanggung banget cok udahlah gas aja lebih ribu ya Kasih 30 putaran mudah-mudahan connect disini pecahan yang bagus ya Nah guys akhirnya kita dapat juga free spin ya Dan hampir capai targetnya Makanya belum, belum capai target Di sini aku coba langsung main barbar guys ya Ini connect connect connect banget Kalau nggak connect hancur kita guys Mudah-mudahan connect lah guys ya Oke, okay, base nih guys ya Kita dapat, eh, dapat skaternya base hmm, 4 ribu ya 7 skater coy <laughs> 16 putaran, tapi ya banyak zombie guys ya Cuma nambah perkalian doang. Oke, okay. King connect nih ya, pasti <kuh> Ini queennya connect, oke okay. Queen sushi connect, bagus 51k Oke, wow, kipas connect Oke, okay, cakep, nice Dah, dah, dah, guys ya di sini bakal aku laku matikan langsung nanti ini auto spin kalau udah kelar nggak ngitung lagi guys ya Oke okay, thank you banget di sini udah nonton dari awal sampai akhir Semoga kalian profit juga menggunakan triple dari saya guys ya Di sini aku tambahin seribu sepuluh putaran ya. Dan seperti biasa guys terlepas dari itu semua ini cuma sekedar hiburan semata Tidak untuk ditiru kalau mau bermain cukup pakai dana kenakalan ya Dan ingat langsung aja daftarin ID kalian di kalian 88 guys ya Kelar dari 5 putaran ini kita cabut alias WD guys ya Pokoknya thank you banget, see you next time, dan bye-bye, thank you guys.